serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sebentar les lah tentunya menemani santai malam kalian saat ini bangunin akan memberikan informasi spesial nih yang menarik untuk kalian semua simak kabar pertama dulu ada kabar bahagia yang kita dapatkan ya untuk single terbaru Lebera di si Kejora ini ya, masyaallah banget alhamdulillah sudah mencapai 4 juta viewers wow luar biasa banget persahabat ya masih di posisi dua trending untuk musik. alhamdulillah tentunya kita bersyukur Masya Allah kekompakan dari fans sejati memang luar biasa banget selalu streaming Mudah-mudahan tetap solid, tetap kompak untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Info ini juga kita dapatkan dari Anton Lesti bilang Galeri underscore. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan. Alhamdulillah lanjut 5 juta. Masih semangat nggak nih? Yuk semangat yuk. Wah, wow, masyaallah banget ya. Tuh diajak semangat. Sama-sama kita kompak selalu mendukung karya-karya idola kesayangan kita. Di postingan ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif. Dari akun Markona Cute mengatakan, koi lanjut, semangat. Wow, ada juga komentar lain dari akun Putri Samanda Arscore27. Semangat dong Min, semangat. Wah, wow, bismillah banget ya, semangat katanya tuh. Luar biasa. Inilah salah satunya yang membuktikan bahwa Leslar itu mempunyai fanbase yang sangat kompak dan solid. Semakin bangga, semakin bahagia sekali Menjadi bagian Nestle Longworth Wow, Masya Allah banget ya Dan ke kabar berikutnya, perhatikan Ada unggahan spesial dari akun Indosiar Satu jam yang lalu Ini mengunggah sebuah postingan foto kakak Bilar Sebelum menikah Dan tentu foto kakak Bilar setelah menikah Rizky Bilar Sebelum menikah dan sesudah menikah Nih Kita perhatikan juga Di kalimat kapsen yang dituliskan Oleh akun Indosiar Menurut Indosiarmania, perubahan Bilar sebelum dan sesudah menikah jauh enggak Sebutin apa yang berubah tuh, persahabat ya kira-kira. Ada yang tau enggak nih perubahan dari sebelum menikah dan sesudah menikah? Untuk menurut kalian ada perubahan enggak nih dari seorang Rizky Bilar? Di sini kita lihat nih persahabat ya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar tentunya. Dari akun Radeva Rimardika mengatakan, "Sekarang jauh lebih gemas anaknya. Pesonanya kalah jauh sama Abang El Katanya, "Tuh, ini ada tanggapan dan fans ya? Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Kedi Ilal Kejora mengatakan." Lebih berisi badannya Katanya tuh Perubahannya lebih berisi Sesudah menikah Katanya persahabatnya Masya Allah <gifat> Ada juga komentar lain Diberikan dari akun dua 123 Lebih bijaksana Dalam bertutur kata Wah wow, Masya Allah banget ya Respon yang sangat positif dari akun Nenoy241019 Mengatakan juga di kolom komentar Perubahannya ada di bentuk perutnya Min Katanya itu aduh cute banget ya Masya Allah itulah beberapa tanggapan Yang tentunya persahabat diberikan oleh para fans Untuk kakak Bilar Sebelum menikah dan sesudah menikah Ini sih perubahannya memang luar biasa banget ya Lebih bahagia pastinya bersama Dede DLST Dan kita ke kabar selanjutnya ada ungan terbaru yang diunggah oleh Kakak Mila ya, di guest pribadinya bersama yang jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan video Wow, Leslar bersama Abang L Ditemani oleh Teknovi dan Ninnya Abang L Ini bertemu dengan Dokter V. Nugra SPGK Persahabat dia. Ya. wow, kira-kira ada apa nih persahabat yang mengunjungi dokter? Apa mungkin Abang L kontrol? Dan tentunya apa mungkin ada sesuatu lain? Dan sini juga kita mendapatkan kabar bahwa Rizky Pilar akan membakar lemak ya Wow <gifat> Bakalan six pack enggak nih badan kakak Bilar Dan tentunya kita lihat juga ke unggahan berikutnya Persahabat ya perhatikan di sini tentunya ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh kakak Bilar six pack lagi nih, entar biar nggak ketahuan udah bapak-bapak hihihi katanya tuh. tua, wow, Allah banget ya semangat nih kakak Bilar dan berikutnya tentunya kita salvok dengan tas ya di, yang ditenteng oleh Teh semua Salfok kepada tas yang tentu dibawa oleh Teh Novi tas milik delegasi Kejora itu Christian Dior persahabat ya. Wow ini sih luar biasa banget Dan perhatikan juga di postingan yang diunggah oleh Rasi Anskar Leslar24 ini Di kolom komentar banyak tanggapan Persahabat ya mengenai tas nih. Sebelumnya ada sebuah kalimat komentar Dari akun HLS Zia Mengatakan Salvox sama tas yang ditenteng Teh Novi sama kayak Nagita cuma ditaruh buat catokan rambut yang harganya gaji saya dua bulan karena ya tuh wow. <gifat> Kita lihat di jawaban komentar dari akun Silas 24 ikut menjawab komentar seorang public figure halus merah pakai barang-barang branded saya aku pribadi nggak kaget sih hehehe katanya ada juga komentar lain diberikan dari akun Reski Ditia empat mengatakan dulu pernah lihat di Instagram Ibu Rosmala dikasih fans atau keluarga kakak mungkin satu buat Ibu satu buat dede dengan nama lengkap katanya tuh kita lihat juga untuk jawaban komentar dari akun Nursyifa dot Anisa kenapa mesti disama sama sama Kak Nagita sih lesti juga crazy rich kok. Terinspirasi sih, sah-sah aja semua berhak beli dan punya selama dia berduit. Katanya tuh, Italia juga jawaban komentar juga nih dari Rossi. Maaf, itu bukan handmade, tapi brand Christian Dior. Hehehe, katanya tuh persahabatan ya. Ini luar biasa banget, Membahas tas yang di oleh tim aja nih, sampai begini. Persahabatnya, masya Allah. Italia juga nih, ada jawaban dari akun HLzia Ikut juga menjawab komentar. Bukan nyamain-nyamain, tapi emang sama aku pernah lihat, tas ini yang dipakai sama Nagita itu aja Dan banyak artis juga sama pakai kayak gini, katanya tuh Wow, iya banyak kok Inul, Ayu cari ini pokoknya artis banyak kok yang memakai tas itu Tentunya kita hanya support saja, dukung, mudah-mudahan saja, dalam kesengan kita selalu sehat bahagia dan tentunya selalu lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Apapun yang dilakukan tentunya kita harus selalu support yang terbaik. Berikutnya, per kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IG Trinity Entertainment. Ini sih luar biasa banget ya ada kabar yang sangat tentunya membahagiakan kita semua yang diunggah oleh akun Trinity Entertainment. Dari akun popma.com persahabat ya ini mengabarkan soal lagu Lagu Lentera jadi ungkapan hati Leslie Kejora untuk BBL Leslar Wow, Masya Allah banget ya Dalam rangka kehadiran anggota baru di keluarga kecilnya bersama Rizky Bilar Penyanyi dangdut Leslie Kejora merilis sebuah single spesial lagu tersebut berjudul Lentera yang merupakan karya dari hasil kolaborasi dua musisi ternama yaitu Melikumslau dan Andi Rianto Ini luar biasa banget ya kabar yang membahagiakan Masya Allah Kabar yang tentunya membanggakan kita semua berkat karya-karya yang sangat luar biasa Tentunya dari Elasti selalu menjadi Trending dan selalu menjadi bahan yang sangat luar biasa untuk dikabarkan Masya Allah luar biasa Pokoknya semakin bahagia dan semakin bangga mengidolakan Lesti maupun kakak bila Kita masih menunggu kabar baik, kejutan, bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana atau stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar